Ya Allah, tunjukkanlah hambaMu ini, Ya Allah. Siapa Engkau sebenarnya, Ya Allah? Di manakah Engkau, Ya Allah? Ya Allah, hamba ingin mengenalmu, Ya Allah. Ingin lebih dekat denganmu, Ya Allah. Perkenalkanlah dirimu padaku ya Allah, tunjukkanlah dimana wujud dan keberadaanmu ya Allah, ya Allah. Kamu kenapa Mas? Kok kelihatannya sedih gitu? Gini loh dek kita selama ini sholat, tapi ya kok ndak tahu. Siapa yang kita sembah ini Siapa Mana wujudnya Kita kok seperti menyembah angan-angan Mas jadi bingung Yang sabar ya mas Oi, ali ali Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Tuhan, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Tuhan, ya Allah, kenapa suamiku kok jadi seperti ini? bukanlah ya Allah <tuk tangan> apo ning pojok Waduh siapa itu kok ada orang gila Siapa? Nak, apakah itu Tuhan? Bukan, Pak. Bapaknya di siapa? Lalu, di mana Tuhan itu, Nak? Siapa Tuhan itu? Gini, Pak. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan. Dan dia adalah zat kosong. Yang menyelimuti alam semesta ini Lalu nak Tuhan itu sebenarnya berada di mana nak? Tolong kasih tahu Bapak Tuhan tidak berada di mana-mana Tapi ada di mana-mana Dia bersama kamu Di mana saja kamu berada Allah meliputi segala sesuatu Kemana engkau menghadap Disitulah wajah Allah Oh begitu nak ya Kita ini jangan seperti ikan Yang bertanya tentang air Karena ikan tidak bisa hidup tanpa air Kita tanpa Allah tidak akan bisa hidup Kita ini jangan seperti ikan Yang bertanya tentang air Oh begitu nak ya Tolong bimbing bapak nak Bimbing bapak Agar bapak bisa mengenali Allah Bapak jangan bingung ya Semuanya ada di diri bapak